Halo Sobat AM, apa di antara Sobat ada yang bermimpi menjadi tentara, dengan pakaian loreng, badan yang tegap, serta aura yang dipancarkan dari seorang tentara pasti membuat hampir setiap orang mengaguminya. Dalam dunia militer sering kita dengar istilah sniper dan penembak Jitu, tapi apakah Sobat tahu kalau ternyata sniper dan penembak Jitu itu adalah hal yang berbeda? Baik dari tugas sampai target tujuan, mari sama-sama kita simak di mana letak perbedaan antara sniper dan penembak Jitu itu. Jangan kemana-mana ya. Dalam dunia militer ada istilah sniper dan penembak Jitu. Sniper dan penembak Jitu itu ternyata beda, mulai tugas dan tujuan target. Kekeliruan wajar terjadi apabila kita tidak mengetahui suatu hal atau wawasan yang belum diketahui. Seperti halnya perbedaan masalah dunia persenjataan. Tahukah kalian, kalau ternyata sniper dan penembak Jitu itu berbeda loh. Namun masih banyak yang salah kaprah dengan perbedaan ini. Iya, sniper dan penembak Jitu sering dianggap sama bahkan banyak yang mengira keduanya itu sama dengan tugas, hanya lain dalam penyebutannya saja. Tentu jika kita berpikir seperti itu, salah besar ya, karena sniper dan penembak Jitu itu berbeda. Nah... Saat ini masih banyak yang mengira bahwa penembak Jitu adalah Sniper. Padahal sebenarnya ada perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya walau sama-sama menggunakan skill akurasi dalam pelaksanaannya. Lalu di mana sih letak perbedaannya yang sebenarnya? Berikut perbedaan sniper dan penembak Jitu. Doktrin militer tentang sniper dan posisinya pada unit militer, lokasi menembak dan hafif itu berbeda pada setiap negara. Secara umum tujuan sniper dalam peperangan adalah mengurangi kemampuan tempur musuh dengan cara membunuh sasaran yang bernilai tinggi seperti perwira. Dalam doktrin Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya, sniper dipakai dalam tim sniper yang berisi hanya dua orang. Dua orang ini memiliki fungsi yang berbeda, satu sebagai penembak dan yang satu orang lagi sebagai supporter yaitu penelitian sasaran. Dalam prakteknya, Poter dan penembak biasa bergiliran menembak, agar mengurangi kelelahan pada mata. Misi sniper adalah pengamatan dan pengintaian, anti-sniper, membunuh komandan musuh, memilih target sendiri secara oportunis, dan bahkan tugas antimaterial atau penghancuran peralatan militer yang memerlukan senapan berkaliber besar. Pada perang di Irak, sniper semakin banyak digunakan sebagai peran pendukung, yaitu untuk melindungi pergerakan infanteri, khususnya di daerah perkotaan. Berikut ini merupakan perbedaan antara sniper dan penembak Jitu. Beberapa doktrin membedakan antara penembak rundung atau sniper dengan penembak Jitu atau marksman. Sniper terlatih sebagai ahli stealth dan kamuflase, sedangkan penembak Jitu tidak. Sniper merupakan bagian terpisah dari regu infanteri, yang juga berfungsi sebagai pengintai dan memberikan informasi lapangan yang sangat berharga. Sniper juga memiliki efek psikologis terhadap musuh. Sedangkan peran penembak jitu, intinya adalah untuk memperpanjang jarak jangkauan pada tingkat regu. Sniper, pada umumnya, menggunakan senapan runduk bolt action khusus, sedangkan penembak jitu menggunakan senapan semi-otomatis yang biasanya berupa senapan tempur atau senapan serbu yang dimodifikasi dan ditambah teleskop. Sniper telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menguasai teknik bersembunyi, pemakaian kamuflase, keahlian pengintaian dan pengamatan, serta kemampuan infiltrasi garis depan. Ini membuat sniper memiliki peran strategis yang tidak dimiliki penembak Jitu. Penembak Jitu dipasang pada tingkat regu, sedangkan sniper pada tingkat batalion dan tingkat kompi. Sniper menggunakan kamuflase dan membatasi gerakan mereka, agar tidak bisa dideteksi. Bidikan teleskopik harus mendapatkan perhatian khusus, karena lensa dari alat bidik harus terbuka. Tetapi dalam keadaan terbuka akan dapat memantulkan cahaya matahari, dan ini bisa membeberkan posisi sniper. Solusi yang biasa digunakan adalah mencari tempat bersembunyi yang tidak terkena cahaya matahari langsung, atau dengan menutupi lensa dengan sesuatu yang tidak memantulkan cahaya, seperti sebuah kain tipis. Sniper modern juga harus memperhatikan kamuflase mereka jika dilihat dengan cahaya inframerah, karena militer modern sudah menggunakan penglihatan suhu atau thermal vision, menggantikan night vision, yang hanya meningkatkan intensitas cahaya. Bahan pakaian dan peralatan bisa muncul bila dilihat dengan alat thermal vision. Maka sniper juga bisa memakai bahan lain seperti plastik, atau bahan khusus seperti selimut thermal, atau bahan lain yang tidak terdeteksi oleh thermal vision. Sedangkan penembak JITU tidak memakai kamuflase, dan perannya adalah untuk memperpanjang jarak jangkauan pada tingkat rendah. Senapan yang digunakan memang lebih jauh jangkauannya dengan senapan serbu, namun tidak lebih jauh dari senapan yang digunakan oleh sniper penembak jitu dapat menjangkau target hingga sejauh 800 meter sedangkan sniper bisa menjangkau dari 1000 meter hingga 1500 meter ini dikarenakan sniper pada umumnya menggunakan senapan runduk bolt action khusus sedangkan penembak jitu menggunakan senapan semi otomatis yang biasanya berupa senapan tempur atau senapan serbu yang dimodifikasi dan ditambah teleskop itu tadi perbedaan antara sniper dan penembak jitu yang berbeda dari tujuan, Target, persenjataan bahkan sampai kesatuan. Bagi sobat yang berniat dan bercita-cita menjadi militer, sniper atau menjadi penembak Jitu mungkin bisa menjadi pilihan setelah sobat lulus masuk dalam dunia kemiliteran. Tapi ingat ya, sobat, jadilah tentara yang patriot dan setia kepada negara dan bangsa. Tetap semangat.